Cuy, cuy cuy cuy welcome back again cuy di rex gaming official cuy ya balik lagi bersama gua cuy ya seperti biasa gua masih main di pop 77 dan Asia 77 cuy tadi gua depo di 356 langsung aja kita coba pola pertama cuy ya double chance gue aktif centang turbo dan centang skip layar cuy ya atau centang lewatin layar tuh ya cantik dulu 10-10 dulu cuy kita pakai polanya tuh pola 10-10 cuy ya bukan pola 442 cuy hahaha <laughs> Oh ya gimana kabar kalian semua lorok op, op op op op op ini coy ini coy ini Asia 77 mamen ya situs slot paling gak cor Anjay Anjay baru main langsung dikasih gratisan lor di lima 12500 co Ayo dong ada isi dong BB Angel tolong dulu atuh ah, anjing nice hijau gua cincin dong dua Oke, okay, cakep, ungu gua, ungu janda, connect cuy. Nice, sir. cincin gua connect neiler. sop manis, dipecut atuwo, 39 ribu atu brewok anjing, 54 ribu brewok. Walk, angkat atuwo. Anu, ungu janda gua pecah lagi, walk. Angkat anjing. Oke, okay, nice, kali 5 tambahin lah, cok, tambahin. Hai, tambahin lah, walk, 93 ribu walk. Anjir. agak mau, cok pangsat bener itu bro harusnya mah itu udah petir merah cuy ya udah berapa kali pecah itu lur ya oke nggak papa lah nggak papa lah, lah. awalannya cuy ya Nice. Nah, oke, kira 8 cuy udah 500.000 anjir anjir oke cakep ya lah kemenangan gua connect cuy cakep hijau gua connect. kuning-kuning dulu kuning nah biru juga nggak apa kuning ungu-kuning ungu sayang idih kagak dikasih kuning ungu gua cuy waduh aduh, aduh. Nah, istilahnya, nah ya tujuh ratus lima puluh ribu. Nah, ini dah nggak mau tawa gue gue dipetir, dikasih petir, atuh anjing, anjing dipetir, atuh kan? Brewhal, salah satu populer wow. parea buat tai, burung tai, tai, tai, wah, wah brengsek, brewhal lah. Anjing bener lah, minta-minta gratisan, kagak mau diledekin, lulur. Lor. Wah harusnya profit gede itu coy harusnya profit sejuta lebih coy angin ah, bener lah merengseknya merok coy ya merah itu kasih merah nah hijau sekarang hijau hijau wah birunya dulu baru cincin ya sekarang cincinnya turunin. Iya gitu. Makotanya kasih kajibana. Hahaha nggak mau cuy, ya Kira nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke naik sepuluh biji. Langsung naik, mamenku langsung naik. Cok saldo gua langsung naik. Biji, biji, biji, biji, biji, biji, biji, biji, biji. cakep Lur lor lor de lor deh. Gancok co co terbaik kan enggak salah kan cok enggak salah gua main di Asia 77 lur ya modal 356.000 langsung auto kaya kita cuy auto wede wede cuy ya udah jadi naik ini 2 juta lebih cuy huh? masih nggak percaya kalian Asia 77 dan Pop 77 juga cocok kalau enggak gacor enggak bakalan gua cobain main di sini coy enggak bakalan gua cobain main di sini cok karena situsnya gacor makanya gua cobain cuy oke naik Rp2.151.000 ya gan cuy masih ada lima putaran lagi ya. kalem dululah Kalem. ini saldo gua cucu lihat cucu saldo gua <laughs> hahaha udah naik aja saldo gua mamem. Mamem terbaik lah ih nggak sia-sia dari enggak salah tempat ya cuy ya gua nggak salah tempat ngedepo sini cuy ya Coba gue ganti centang sekarang di quick ya cuy ya double masih gua aktifin dan skip layarnya masih gua aktifin gua putar lagi di 10 cuy Kita lihat ini cuy apakah bakalan profit lagi momenku momenku semua Dan kuning gue jam pasir gua dulu cuy Wih petir atau wop kali 100 Anjay kagak mau anjay anjay gurinjay Merahnya dulu dong Oke birunya connect jam pasir merah Waduh pecahnya di luar lumayan sih, lumayan sih lumayan aja ya, ya. Pecahnya itu di luar lumayan oke cakep. nanti cantik. gua cocol manual, gua cocol manual. Sekalian gua cari pola, gua cocol manual dulu cuy. cari-cari dulu polanya yang bagus coy ya. Gua lagi uh, ya apaan tuh cincin gua tuh gak dipetir anjing Manji-manji manji-manji manji. Kalau gitu kita buil aja ya. Cuy ya gua turunin dulu di bed 240 cuy ya gua beli 240 cuy ya karena cincinnya gede 480 lah 480 lah kekecilan lah kita genapin lah 480 di 2 juta lah paling kalaupun zong zongnya dapatnya di 2 juta Lur ya it's ok lah masih it's ok lho ngomong baby kasih yang terbaik dong ayo dong petirnya dulu dong Bang bang, betir mana bang? Bang Bang Zeus connect lu Oi, oh, nice dapat tambahan coy ya tiga, 3 coyak ya. gua sentak tadi luar ya. Semoga ini semoga ini. Ayo cong dengan di prank lagi cong lah. Woi, ngebu ini. Connect lu. Connect atuh coy. Aduh, biji connect atuh Zeus. Wih goblok. Connect, kostago. Petirnya dulu dong coy petirnya coy Oke okay, kali tiga nasi nggak apa-apa merahnya konek nih nah pinter petir lagi atuh ya cok petir lagi atuh ya cok kuyus uh pelit amat lu petir amat konek lu ih nggak konek ungu gua cok gua kira konek cok Aduh dong ini malu woi cincin gua satu lagi tuh nah pinter nih petir lagi atuh ya, petir lawak tambahin lawak 10 pulih nggak papalah klik bener-baik berwok masih belum ketemu kita gitu, coba petir-petir yang bagus cuy konek lu astaga nggak konek lagi cuy abis ngasih JP kayak gini cuy ya abis ngasih JP pasti kayak gini Zeus ya situ kadang aku tuh merasa benci dengan Zeus cuy kalau udah abis ngasih ngasih, ngasih JP tuh pasti langsung bapuk dah lu Tuh kan pas kan di 2 juta lor ya. Aduh. Oke lah. Oke lah. Oke lah. Kalem -kalem lah. Pokoknya. Makasih buat kalian semua yang sudah like-like cuy. Oh, kalau kalian suka jangan lupa kalian share lagi cuy ya. Oke segitu aja video ini cuy. Sampai ketemu lagi di next video. See you and bye-bye lor ya.